Kegabaran pertama persahabat ada unggahan spesial banget dari ayah kecora. Dalam akun instagram pribadinya, ini tengah malam persahabat yang mengunggah sebuah postingan foto yang tentunya luar biasa banget ya lagi ngedutin baby L bersama nin atau mamah kecora. Wah, masya banget ya. Sungguh bahagia melihat tentunya postingan ini mudah-mudahan keluarga besar Leslar. Ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Di postingan ini pun ayah orang mengucapkan sebuah kalimat caption, memang cucu dulu katanya itu persahabatnya. Wah, wow, BBL dimomong oleh ayah kejora ya, oleh akinya, luar biasa banget. Hingga komentar pun banyak diberikan dari para sahabat. Ya, ini dari akun Dunia Sekolah mengatakan di kolom komentar. Masya Allah, sehat selalu Bapak Mamah, amin. Dan kita lihat juga persahabat, ke komentar lain ada komentar dari akun Bang Dery nih, BBL aku katanya tuh, Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan doa, dukungan, dan support selalu banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabat, kita mendapatkan info penting dari Ibu Harsiwi Perhatikan nih unggahan ibu Harsiwi bersahabat semalam, menginfokan bahwa bakal ada acara di Akademi 5 di Indosiar. Akan segera hadir bersahabat ya, dangdut Akademi 5 di Indosiar bakal hadir. Wow, ini sih kejutan banget ya buat kita semua. Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora bisa menjadi juri di acara tersebut Perhatikan juga di kalimat kesan yang dituliskan oleh Ibu Harsiwe Kejutan, saya umumkan bahwa The Academy 5 akan digelar segera di Indosiar Siapa nih yang sudah sangat menantikan ajang pencarian bakat paling bergensi Yang sudah melahirkan bintang-bintang panggung yang fenomenal seperti Lesti Kejora DM4 Wildan, dm Putri Evi Masamba, Real Dan lainnya Sudah tidak sabarkan yang saya akan terus update Beritanya nantikan ya Salam hangat Harsiwi Ahmad Wow ini kejutan banget ya buat kita semua Alhamdulillah Bakal hadir kembali Acara The Academy 5 Di Indosiar akan segera hadir Mudah-mudahan Bunda Lestri kejora Bisa mengisi acara tersebut sebagai juri Dan Papa Bilar bisa menjadi hostnya Pasti seru banget ya Mudah-mudahan selalu doakan yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Berikutnya kita lihat juga persahabat Ada sebuah bunga spesial semalam Apabila ini tentunya ada di podcastnya MOP Channel, bersahabat yang bersama Koko Ruben, dan ada Ayu Ting juga, ada Anwar juga di situ. Bersahabat ya, oh ini seru banget nih. Semalam ada live nih di YouTube MOP Channel, dan tentunya kemarin juga bersahabat ya. Ini seru banget, jeda ser, nontonnya, masya Allah hingga postingan ini pun menampak banyak sekali komentar yang diberikan dari para sahabat. ya ini dari akun Instagram Ayuni Sarmast 2 mengatakan sumpah seram-seram lucu menontonnya karena ada Anwar yang latah kata war sahabat ya aduh seram-seram lucu kata itu menontonnya asik banget ya yang belum nonton pasti aduh ketinggalan banget persahabat ya karena ini seru banget dan kita lihat juga di sini banyak sekali komentar juga yang diberikan. Dari Santi 287s 2 mengatakan gua pengen nonton nyampe selesai tapi nggak berani serem banget malam-malam jumat lagi katanya tuh ya <gifat> ya nggak berani jangan sampai nonton karena ini serem banget membuat jedak-jeduk tapi lucu banget ya kita lihat juga ke unggah berikutnya perhatikan masih tentunya di momen semalam ketika podcast persahabatan ya ini live mendadak kursi masuk ke ruangan wow di sini tentunya para pengisi mulai tegang banget apa iting apa lagi itu tingting ya di situ takut banget saat kursi tiba-tiba mendadak masuk ke ruangan tetapi seorang rizky bilar dengan rasa penasarannya langsung mendekati persahabat ya wow emang the best banget ya papanya abang L tidak ada takut-takutnya malah tentunya disamperin karena Rasa ingin penasaran tadi, pasalnya ya wow. Maksudnya, ini pun diunggah kembali oleh akun Lastin underscore Army. Banyak sekali komentar juga yang diberikan dari akun Instagram. Anjay, underscore Zikri mengatakan di kolom komentar, "Gak usah heran yang goib sekarang mau juga masuk kamera." Nyuntuh itu, Bapak L juga katanya tuh, maksudnya ada juga komentar lain diberikan dari akun instagram Bilar, mengatakan di kolom komentar Bilar santuy Woi berani banget dia malah nyamperin katanya tuh misyal banget ya papa Bilar salut sama papanya BBL berani keren tadi nonton sampai abis katanya tuh memang the best banget sih seorang Rizky Bilar idola kesayangan kita sahabat ya ada juga nih komentar lain dari akun nurhalimah.msi1068919 Menyatakan di kolom komentar, aku dari awal mulai sampai akhir ketawa mulu Biar lebih tegang lagi, aku pakai handset jelas banget suara-suaranya Masya Allah banget ya <tosok> Mudah-mudahan tentunya apapun yang telah dilakukan oleh Papa Bilar Diberikan kemudahan, kelancaran apapun project-project yang tentunya dilakukan Mudah-mudahan sukses, amin Kita ke kabar berikutnya, ada uang spesial juga dari akun 3D Entertainment ini persahabatnya ada sebuah unguan spesial yang kita dapatkan Ketika rekaman lagu Lentera, Bunda Lesti Kejora ini nangis persahabatnya Masya Allah Bunda Lesti aja nangis apalagi yang mendengarkan Pastinya nangis sekegupkan Kita lihat juga di kalimat ketsen yang dituliskan Bunda Lesti Kejora aja terharu nyanyinya apalagi yang dengerin ya bagian mana lirik lagu Lentera yang bikin kamu baper ya, langsung ke youtube 3d ya. yang bikin baper silahkan berikan tanggapan lirik mana yang membuat kita tentunya menangis terharu saat mendengarkan lagu Lentera di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari akun Instagram Lesti Bilamot, ofisial lagu ini menggambarkan betapa besar cinta kasih dan sayang seorang ibu kepada anak-anaknya, betapa besar perjuangan seorang ibu, betapa besar pengorbanan seorang ibu. Masya Allah, kita lihat juga Teh Melli Guslow ikut berkomentar dengan mengatakan, "Di sebuah kalimat, ya Allah, dedek katanya tunduk, masya Allah, yang ya, Teh Melli aja." Ikut langsung berkomentar di postingan 3D Entertainment Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kejutan bahagia, dan kabar terbaru selanjutnya Jangan kemana-mana, tetap stay tune Dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi Menarik terbaru, terupdate, dan terhaya selanjutnya Ini adalah informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, meminjauhkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh